Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan menyah dan lihat peranti terbaru daripada Xiaomi ataupun Redmi iaitu Redmi K30 ini adalah peranti yang dilancarkan bersama-sama dengan Redmi K30 5G yang dijana dengan Snapdragon 765G tetapi variasi depan saya ini adalah variasi 4G yang mana dijana dengan Snapdragon 730G tanpa membuang masa lagi mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak ok Sebelum itu, di hadapan kotak ini kita lihat ada logo Redmi K30 dengan warna cerun uh, silver Di sisi juga ada Redmi K30 sekali lagi sama juga dengan sisi lagi satu Di belakang kita ada logo naga Redmi Kemudian di bahagian uh, bawah kita ada beberapa spesifikasi asas Yang mana ini adalah versi 6GB RAM dan storan dalaman 128GB Memori paling rendah untuk peranti ini adalah 6GB RAM dengan storan dalaman 64GB Jadi buka kotak ni terlebih dahulu Kita akan ada lagi satu kotak kecil Designed by Redmi Yang mana seperti banyak peranti Xiaomi yang lain Ataupun Redmi yang lain Dalam kotak kecil ni kita akan ada sim pin, Buku panduan kad waranti Dan juga kerangka silikon yang biasa okay, Kita alihkan semua ni ke tepi terlebih dahulu Dan kita akan lampak peranti itu sendiri Oh terbuka plastiknya Kemudian, di dalamnya kita ada perisian pantas yang di sini boleh mencapai sehingga 27W Yang mana, itu adalah sistem yang pantas yang disokong oleh peranti ini Bersama dengan kabel berwarna putih standard Xiaomi, iaitu kabel USB-C okay, Kita akan alihkan semua ini ke tepi terlebih dahulu Dan lihat peranti itu pula okay, Buka plastik, oh, packaging plastik yang ini adalah sedikit berbeza dengan peranti-peranti Xiaomi sebelum ini ini adalah peranti Redmi K30 itu sendiri Kita lihat sini, ia mempunyai rekaan yang agak unik dan berbeza ke peranti Xiaomi sebelum ini Warnanya adalah warna biru cerun Dan di atas ni kita ada lingkaran berwarna Lingkaran berbentuk bulat seperti peranti Huawei Mate 30 Tapi kameranya disusun dalam menegak. Spesifikasi kamera adalah 64MP lensa utama 8MP lensa sudut ultra lebar 2MP lensa makro dan 2MP lensa kedalaman untuk mengambil gambar bokeh di bahagian bawah, kita ada kekisi pembesar suara port USB-C dan YES! Dah hampir tahun 2020, masih lagi ada bicu audio 3.5mm Di bahagian atas, kita ada sensor inframerah untuk dijadikan sebagai alat kawalan jauh dan juga mikrofon Di sisi kiri, hanya ada slot kat SIM Di sisi kanan pula adalah butang kuasa dan juga butang arah suara Menariknya, pada butang kuasa ini disertakan sekali pengimbas cap jari fizikal Kejap Kenapa Redmi K30 mempunyai pengimbas setiap jari fizikal sedangkan Redmi Q20 menggunakan pengimbas setiap jari bawah skrin Ini kerana peranti ini menggunakan skrin jenis LCD jadi pengimbas setiap jari bawah skrin tidak boleh digunakan Digantikan pula dengan rekaan skrin berlubang pada atas ni adalah kamera SAFOTO DUI lensa 20MP lensa utama dan 2MP lensa kedalaman So kita akan hidupkan peranti ini dan lihat apakah menarik dalam peranti ini Skrin LCD pada peranti Redmi K30 ini bukan skrin LCD yang biasa tetapi mempunyai pengiktirafan HDR10 dan juga kadar segar semula sehingga 120Hz. Secara tidak langsung menjadikan antara peranti ketiga ataupun yang keempat selepas Razer Phone pertama, Razer Phone kedua dan peranti Sharp yang menggunakan skrin LCD dengan kadar segar semula yang tinggi. Ok, mari kita cuba tatal peranti ini dari atas ke bawah bermain sekitar sedikit dengan dia punya menu, aplikasi, dan tetapan uh, saya rasakan yang Redmi K30 ni punya 120Hz seperti satu gimmick kerana saya tidak rasa kelancaran sebagai sebuah peranti yang mempunyai skrin 120Hz ia tidak rasa begitu pantas dan lancar dan ini berkemungkinan kerana uh, perisian yang digunakan Redmi K30 menjalankan MIUI 11 berdasarkan Android 10, namun mungkin dari segi perairan animasi peranti ini masih belum cukup dioptimasikan untuk menggunakan skrin 120Hz dengan lebih baik. Walaupun 120Hz pada skrin ini tidak rasa begitu realistik Namun apabila buka uh, pelayar web dan kita masuk UFO test Ia memang membuktikan peranti ini memang benar-benar menggunakan skrin 120Hz Macam saya katakan tadi, mungkin pengoptimasian pada peranti ini Adalah tidak cukup bagus lagi okay. Perubahan drastik yang saya perasan pada peranti ini berbanding dengan Redmi K20 ataupun Mi 9T adalah ia menggunakan skrin berlubang seperti yang saya katakan tadi Jadi nisbah skrin ke badannya adalah sedikit kecil iaitu sekitar 84.8% sahaja dan tidak menyeluruh dagunya juga adalah boleh dikatakan tebal untuk peranti dah hampir ke tahun 2020 Memegang peranti ini terasa cukup selesa di tangan Ok sekarang kita akan uji Uh, sedikit uh, video kerana ia menggunakan HDR10 dan LCD pula tu mampukah ia menandingi peranti seperti iPhone 10R yang menggunakan liquid retina dan sebagainya mari kita lihat saya akan buka satu sampel video di youtube mengenai HDR test dan lihat paparannya bagaimana saya juga akan menguji audionya sekali kerana peranti ini hanya mempunyai pembesar suara mono adakah ia cukup baik ataupun tidak Pengalaman menonton video saya pada peranti ini memang boleh kata amat memuaskan walaupun memiliki dagu tebal dan ada skrin berlubang bujo seperti Samsung Galaxy S10+. Plus. Dan pada bagi kamera ini, kelihatan sebenarnya ada light leaks seperti bayang-bayang di bawah kamera. Saya pada mulanya ingatkan ia akan mengganggu pengalaman menonton tetapi terbukti tidak dan masih memuaskan. Warnanya cukup cantik, setiap uh, butiran adalah cukup terperinci, warna hitamnya walaupun... Uh, walaupun adalah LCD, saya boleh katakan ianya cukup gelap mungkin kerana penggitaraan HDR itu sendiri walaupun ini adalah pembesar suara mono bunyi-bunyi alam semula jadi yang saya dengar tadi adalah cukup baik saya mungkin perlu uji peranti ini dalam jangka masa yang lebih lama untuk uh, memberi pendapat yang lebih uh, tepat adakah pembesar suaranya cukup baik jika anda tidak suka dengan rekaan peranti seperti ini Redmi juga ada menjual kerangka yang berharga sekitar RM30 sahaja Yang menggunakan rekaan yang agak ranggi dan nampak cantik Jadi saya tidak langsung akan menjadikan peranti ini kelihatan seperti peranti gaming Yang mana ini adalah kerangka silikon yang keras Dan mempunyai rekaan yang amat unik dan memuaskan Saya sendiri terpegun dengan rekaan kerangka ini Mari saya cuba pasangkan Ia menambah lagi cengkaman dan memuaskan. Harga Redmi K30 yang saya gunakan sekarang ni adalah berharga 1699 yuan di China yang mana adalah 6GB RAM dan 128GB storan dalaman. Jika kita tukar mata wangnya secara terus, harganya adalah sekitar 1035 ringgit sahaja. Jadi dengan tambahan kerangka ini yang berharga sekitar 30 ringgit, baru dalam 1070 lebih. Ini mana peranti kelas pertengahan dengan skrin 120Hz termurah yang berada di pasaran sekarang. Ini adalah satu perkara yang agak menarik ya. Yeah. Sebelum saya tamatkan video ini, saya akan uji sedikit kamera dan uh, pengimbas sidik jari kita lebih dahulu. Jadi ini mungkin adalah peranti yang akan menjadi trend baru pada tahun 2020 iaitu kelas petangan sudah menggunakan aa, peranti dengan skrin mempunyai kadar segar semula tinggi dan HDR10. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.